pun kalau terangkan ini masalah sholat ke. terus kalau terangno dari awal redaksi ini nabi terus kalau terangno hukum fakie badan ini kalau terangno ilmu filosofi ini sholat mengerti kanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada hadis sokhah mutawatir ini ku, as sholatu khairun maudu'un fa aqthir aw aqillah kalau bahagian ini as sholatu khairun apa maudu'un fa jadi solat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya solat itu kebaikan. mau itu suatu sing asli. Kue solat itu mesti Nabi. Eh. Sebab nih, kue Nabi. Cek kue ngekeh ngakeh no jumlahi solat. Cek jumlahi no posisi. dalam konteks artinya solat verdhu karuan, kayak KFI, karuan aturannya karuan. Terus sholat nih ngonten disebut an-naflul mutlak, atau sunat mutlakoh. An-naflul mutlak atau sunat mutlakoh itu pantangannya hanya tiga, nggak boleh, desubuh, hatat, hatat, ngi, napa, nggak subuh, hatta, tatlu, asam, subuh nggih, sampai sering apa nopo melet. oleh pas waktu zawal, nggih nih ku antara nih, merekifin tenak duhur ngi. 12 dua belas lima menit pokoknya meh duhur nih buat nangsal ini jadi waktu nopo, zawal, terus nomor tiga, bak asar nganti nopo. Surupin apa, seringin uh, Larangan tiga sholat ini Bisa dibatalkan kalau ada sebab Yang mukorin Misalnya bar ngasar kalau wong mati Berarti kita angsat sholat apa jenazah Utawa kuwe bar subuh Melebu masjid terus di wudhu Ini ulama sing darani tetep tetap sholat takhiyat apa Masjid Lugas Sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan nikuaw, nigrung onotenan. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos mangke itu kefiyah kados trawe. Musrofsat tersinggung nih ke elmu. Teng riwayat riwayat bukhari muslim. Nah biru na witir itu sembilan rokaat. Lam yak ud min hunna fi akhirihina illa wahitan. Dina salat sholat witiru sembilan rokaat enggak duduk sama sekali. Mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu. Sholat leli masna. Masna berarti dua, dua, dua, dua, dua, delapan terus satu witir. Ini guru ngono tenan sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasahud sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tasahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah pinter oh songol seru ya. buat ini karena menjadi kontroversi nah dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasahud awal itu wajib Sampai yakin tasawut awal wajib nopo sunat sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya noteraweh empat rokaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasawut awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi mudah-mudahan cocok ya tidak ada masalah kan? Jadi lepo ya, jadi lepo cocok. Nah, sing darah masalah, padahal darah nih tasawuf awal nih ku. Sunnah, gue sholat duhur tasawuf awal sunnah tuh wajib. Sunnah, nah sunnah tuh khas ya, Ditinggal batal loh, Betul. Tapi nasi sing cok, dia batal ya, hukum wono cok cok ngeracau Betul nih ki, terang loh. Nah, traweh itu yang kontroversi ini, kitab emat karangan Imam nawawi. Ya, akal kalah tiang-tiang niku, kulo nganti saat ini kan betul nanti ngimami, tapi ga akan ada imam sebabnya seperti niat ngakali pengeran tapi pengeran mengakali yurah kena Ngeten ini adalah Imam Shafi'i trawek itu kalau terakhir kan pindah, telung rokaat ya. kan dua rokaat dulu lalu pas dua rokaat itu pas witir yang witir kok traweknya yang terakhir witir tiga rokaat itu dua rokaat sampai niatnya witir apa-apa? witir setelah dua rokaat sampai salam enggak? salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena gue muni witir, tapi jumlahnya dua. Nah, itu sholat teraneh, naboh, di dunia nah, Terus samenan mendingan ya. Gue maksud kusmasut niku Teluh tapi lurus. Nah, berarti kayak kudendrang nih, pangeran. Kudu kamu pangeran kei penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan ndak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir. Tapi rokanya. Dua, maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan Witir nah, Sehingga jangan kira engkau dua Tapi ini nanti tiga Nah itu makanya setiap bilalnya Atau matinya kan ini minal Jadi diumumkan Salatlah dua rakaat, Tapi yang satu paket dengan cicilan Witir nah, itu lucu. Karena anda sekali bilang itu witir Berarti anda bohong kan Nyatanya dua rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang Imam kita tuh mengkritik itu solat aneh kalau begitu. Solat tuh kalau sudah salam itu dianggap solat mustakillah, solat yang mandiri. Gak bisa solat kok bertaluk dengan solat setelahnya. Solat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi solat yang mandiri. Gak bisa solat yang mandiri nih kok nasibku ngenteni yang satu itu rasul solat selesai ya selesai Sebab itu, seharusnya witir agak risiko ya orang rokaat langsung tahajud ta awal. Engkau terus tambah ta rokaat, kata mirip Maghrib lah, mirip nama, Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya dia kali langsung sunatan, minal witri. Tembrikin, oh, minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan, sholatlah kalian, paket witir, tapi ganjil, si, paket witir, tapi... Kendap sih, tapi ini sementara Gus Di tapi kaki sih? Bingung, bingung. Itu <guluh> cara pangeran-ra pangeran itu bingung tenan nggak depi. Nah, makanya itu nak cara kula, ya serasa sari jerok-jerok nus bahwa Ya jadi barang keliru kadang yo gembok sepura pangeran itu ya, seram-sanggul naik. Jadi nak sholat ya, nak cara nak cara Saidina Utsman itu memang beliau bilang dua roka itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu gak usah witir-witi rancor rasyidina usman nabi biwa kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang sholat kedua ya sholi sunatan ini biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung lo -nyinggung poh witir Lo ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak nampak, witir, lah nanti yang satu terakhir witir ya tapi adatnya nonton itu, jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai, dan berdiri sendiri kalau sen. suwe-suwe nak rokaat yang terakhir batal, berarti yang melok batal sak paket, koyok. Capres, apa? Cawapres, ya. Orang yang isolat ke Ono. Nah, itu. paham ya. Terus, ini kok kevia-kevia isolat. Di samping memang. Akal-akalan, taganya witir, pun benar. solu sunatam. Minal witri, rok ate ini. Nah, ini kok rontok-benar, ya rontok ngawur. Nah, <laughs> ngawurnya itu tadi wong solat. Ini kok setelah ditutup. Salam selesai kok, bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan mulane kula niku nak witir yo ora tau tak niati witir mulane kula ora pengumuman niku ora pati cocok tapi kan kula makmum ora malah disisap kan cara salah ya salat sunatan anu timam teng ati kula ampun salah ya malah salah nak bener napa bener tepat-tepatan wonten mrene jadi, kalau kuloni wong alim feggei tapi paling tersiksa ruko kalah be atet, kalah be nebo atet, nentang atet urape, rapi, abi kono mumoi wong yesi melo mumoi wong, nopo pinto yo melo nebo pinto, Itu dong idi ane mam safi, harusnya punya rasa malu orang yang mengatur solat sedemikian rupa, sebutnya solat noni salah lah, glerak gleru lawong solat ku wesape, rausah detail-detail nebo ni ya. Lalu jari mam kalau yang lebih mesjid niat duha y untuk tahiyat mesjid, niat tahiyat mesjid nak waktu duha untuk duha. Karena bis barang apa, es krim ya es tetap apa? Oh, nanti, jadi rasa ribet-ribet niat, loh, bapak memang barang apa? ya. tapi kan sederhana kan sebetulnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Fahmi, terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang lebih Menurut hukum Fekih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah Witir juga gak disunatkan jamaah Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah Cuma tidak disunatkan jamaah Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha Sobat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalami kenangan nanti tinggi sholat Sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya gak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nabi bilang sholat-sholat yang gak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir duha, tapi terus saya digerakkan tahajud bersama. nah ini tahajud, tidak cocok wong. Wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu. Wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu, wong ngeloni bucu, ibadah seni ngeloni enak wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu, wong seni ngeloni bucu, ibadah, jadi ngeloni, lo ngeloni rakut ngeloni bujo, ngeloni anak ya gitu, apa? Gitu, ibadah takut ada ruhin, nak ngeloni gak di masa depan ngeloni apa? Gitu, anak ngeloni anak apa? Gitu, ibadah di rumah juga anak bujo timbang kewian apa? Gitu, ibadah Menggunakan uluran urapan cocok nah ono tahajud bersama oleh tapi sudah digerakkan. Sing pun ngampai di monggo, sing umate senang di monggo itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik. nikmat menjadi baik, German itu lah itu berkorok kan? <tuh> Hanya orang kan sepakat kan? Nak ngumpuli boleh ibadah, kabur ulama sepakat kan? Dan itu penggemarnya banyak. <laughs> terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya raco cocok, lah, itu kan resiko agama dikomentari kanting tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing ya keben, sing turu Keben karena turu ke ibadah kan. Sing mari ra maksiat. Wong zina mergo mergo oh Wong maling ya mergo ora oh, turu. Wong rasane wong mergo ora turu. Nalika ana cerita teng ajin iki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ono gak wali sing makome kaya aku. Diduga ana wali sing sak uripe turu kecuali sholat fardu. Ya iku mali sing setingkatku. Boten tidak mau Gusti tapi ini kok turah-turu ya takok no sesek. Kenek apa kok turah? Tuh. Kebule tak takokno, ya kena apa jeneng turah-turu. Ya wong turu ora maksiat. Tapi nak kue poso tahajud, cun cun ngeong melek tepati nih aduh ndindi, tetep paling selamat woh woh turu, akhirnya <teraksi> ngakok di lidin, cebule alim kue lah ya, jadi turu woh, iso jadi wali, kewong turu, orang arah zino, rang arah maling, rang arang rasa jadi maknanya wali sing berangkat songkok nopo turu, maknanya asabul kafi iku wali sing keramat iku turu suwi mereka turu woh, nak tepak, niki iso jadi nopo wali, maka ini kenapa kramatnya Ashabulkafi ini kenapa? itu, tapi jatiru, ini cerita ilmu, cerita ilmu itu aku setuju ini, ini ke ilmu di paham ya, terus <tuh>. kalau mbak pribadi, belum pernah tahajud jamaah sama istri saya, kalau mbak ini jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau solat-solat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron seperti sodako, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau so zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia ya. Begitukah sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardhu jamaah tapi selalu potensi riak, sumah pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang yaitu sholat nggak usah berjamaah terus baik di rumah semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid di rumah di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut sholat fiko ibaidiha di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah di desain Ron begini misalnya kayak tahajud di sunat mau no bengi-bengi bernalong -bengi roh di sunat nol neng juru kamar, gembong raro, jebule, jamaah kan jadi aneh kan, tapi kayak nentang tentang? ya goblok, barang apa kok buat tentang eh tapi kuing tenanan Yoko blok kok raro sunai nabi kuing, bang, bang yang kuing yang takoi tiang junan takoi kok pun, lemaknya kuing ngalim jadi bingung, bingungnya kuing berkelakai ilmuun, neng wakok wakok bingung dong, eh <tuh> ya, tapi sing jelas, peminat ibadah kelontu lebih banyak, ini kuing bangsa yang mesti ini karena Anda harus sepakat kan, telonnya kenapa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya? Banyak. Itu sekali ada pengganggu, pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban, dikomentari. Gara-gara penggang, nah itu yang saya tidak senang. Diling-iling. Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada toriqoh namanya mulamati yang pernah disebut di mana ya mulamatiya orang semua orang ya. ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah baktiya Tapi sudah tidur, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nak sering tidur, tiru. tidak ada sholat qobliyah baktiya termasuk yang menentang itu, itu Abdul Hasan Asyadidi, dulu ketika beliau belum wali papan atas. ulama mulamatiya itu kalau katoan itu dengkulai gitu, jadi agak-agak pupu paling bawah itu gitu lanang loh, makanya coba kalau widoto ini lanang, bagaimana lanang? Kalau Wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi Rodok Kartu ancekah? Pas Abu Hasan As-Sadali liwat tuh dia engkar, dia ulama kok kartu ancekah atau sholat sunat? Hasan Sadali yang jadi Toro Kostum Wah itu juga pernah pernah wali anyaran, janggal dia, dia kan cek wali perfect, wali-wali seneng sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antara langit sampai bumi kok orang tadi yang cekak maksudnya. itu kok orang tadi terus digajak kamu jangan kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya mahkamahmu dura duraku kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak itu sing songan ngancani aku ternyata dia itu punya torekah kumpul wong bid'ah-bid'ah, wong sekuler-sekuler, wong nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mergode ini karena deknya mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah ah salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi deknya ngancani uang nakalku demi supaya uang nakalku kena azab. Mereka diproses ilahwah, diproses tidak baik abah ilahwah. Sebab baru kali ini udeknya jadi wali. Terus adiknya sholat sunat ko dia, dekne kok biasa dia? berat, gak tahu berat? Salah tidak sholat berdua ya abot nak nganti disongkok songkok koberbia penting malah abot mulanya aku rasa sholat koberbia bu badia lah ibu sing makombe ibu kura ini mati tidak sholat berdua eh abot nak nganti aku koberbia dhuhr patang rokaat badia dhuhr patang rokaat atau orang rokaat orang rokaat tapi paling afdol kan papat papat khusus dhuhr loh ini koyo bu jadi dia ini nunjuk nona islam gua mau sholat fardu fakot. orang luweh orang kurang lu kuda wali mula mati asing di kota wasul teng marakib syaiblo godir lewo iya mula mati ya itu wali-wali anti solat kobrah anti solat bag dia lalu kulo nu nganti saat ini gede jarang tengkamung kulo nu terkena disebabku nggak halim beratau solat sunat ya akhirnya mau naruhkan solat sunat kaffiyah aku malah ora tapi nak ora kaffiyah aku tak solat tapi sementengku ya sementeng itu ada yang udah sementeng itu Ya alasannya masuk akal, alasannya masuk akal maka itu Abu Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masif banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Al Bustami. Itu dia wali. Ya Wali Menara Gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita. Sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ra roh, ra roh tapi kula nanti diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Dari fair secara akademik sing wau kula roh kitabe. Nak niki cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas gak pantas ada yang batu rindiknya, ini suaraku Mbak Pengeran dijawab, saya ada Ruhin gitu. ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk, warung, warung fly, warung... terus dia ke situ, tanya Ruhin yang lain, gak ada-gak ada ya keriting, ndak itu yes, ya, semuanya orangnya itu tak, itu, so, ngelek keriting, gak yes, itu semuanya itu, tanya-tanya gak ada yang lain terus sok Wali kan caku kok, wong wong kenapa, mabuk dia akhirnya balik kanan wah, kenapa ngipiku kok setan terus dicetok ke Wali tadi, ya Abah Yazid ya betul, memang teman kamu di surga itu saya padahal gak ngomong apa ya ya betul, memang teman kamu di surga itu saya wah, ya Wali tenang, maksudnya terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk Dinya Dinyabu, canggeng musing darahnya aku kancanan sopok. Aku itu nenggone warung mabuk mau ngobek banyu putih. Nak kanja aku udah mabuk aku orang banyu. Iku apa tak tobat no sing separuh neng medjid, sangke nyabariku kancani. Tapi aku ngobek banyu putih. Sing separuh tugas semua, seneng ane nyalah no Waduh, <laughs> wali biasa umur santri kok nobat preman. Mau kemangkel di salah salanabu yasjid. Sing separuh bukan sama masjid, maksudku separuh tak tobat, tuh saya kira masjid itu warung ya, Abu Yazid itu orang yang meriang tapi yang biasa ditantang tantang, mana dini wali tenan, mau yang ngetok wali ini, dini ya Allah nak panjenge kalau wali ini jangan tenan, uang roh wajahku kudu tobat kusti, akhirnya Abu Yazid itu ngetok wali ini, orang umat emkandul raiqun, orang tobat atau junda ngabuyasit, wah, terakhir kata wali, akhirnya heh umatku heh ada Abu Yazid, ikut apa Yazid wali Wah Dulu wajah itu, cuy, wajah langsung tobat. Nah, makanya ini dua beliau dah, akhirnya berteman apa? Di surga. Ya, oke, milih wali sing, kayak ya, sih, toko sing. Nah, menurut saya, cerita ini penting supaya anda-anda sing -anda biasa nih, warung Ada kemungkinan itu lah, maksudnya penting kan, itu, lah. Artinya, Ferguson, Wong, ada potensi. Tuh, dong, samaan tak ceritain di diaman itu ada para habib maulad dawila maulad dawila itu termasuk habib yang kastanya sepuh itu said umar Hafiz itu sering main di sana di kampung maulad dawila nih gua gede model lagi buat nanti sholat sunat yang ger maghrib pada maghrib tu jagongan sekedap kintan kintan 10 sepuluh menit terus sholat isya, kintan kintan cara meriki gede enam seperempat jadi said umar gede gedek gedek tapi habib sendiri buat kita -kongga ini waktu bisa nggertak -kongga kok iya. Jenar Habib ndak ndak beduwi pokoknya kita beduwi. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo hmm. Imam Syafi'i neng Madhab Kaul jadid, malah bukan Kaul Kaudem Kaul, kaul apa Jadit. Nak darah ini waktu malam kira-kira Wong sholat limang rokaat, ya terus wu, pokoknya Wong wudhu nutupi aurat sholat limang rokaat. Ini nanti kalau hitung kira-kira 20 dua puluh menit. Jadi nak sampean sholat Isak setengah pitu, semestinya apa? sah coro madhab imam syafi'i nah, cuma madhab ini tidak populer di ashabnya, ditentang okay? oleh ashabnya yang populer ente -e megonopo abang tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadi itu itu mulai keluar nanggir jama' takdim itu nanggir kira-kira setengah pintu kita jama' nak paslumah ya, sering jamuk kelebihan-kelebihan tapi ini di daerah ya pokoknya coro aku ngisak coro aku rakudu bok sepoknya so, coro aku ngisak Ya, yes, sebuah kaul jadit malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sih setuju waktu maghrib niku ngentah ini ngentah emegan apa. Oh, sing debat, debatnya masuk akal nggak tuh? Niki sama-sama ulama, bapak be anak. Bodoh ngalimi ya, bodoh sepuh ya, bodoh sepuh. Ulama ini malah aneh, carane nentangi udiknya, corodeknya waktu maghrib nganti kiro-kiro setengah pitu, nganti jam pitu. Enggak lagi, waktu isak jam itu seperempat. Pokoknya dia nemah, nanti ada maghrib itu cepat emoh. Jadi alasannya masuk akal. Pengiran itu nak gawe, biasanya anak kembarannya, jadi anak tandingannya, jadi lucu lama kok, jadi lama, kadang ya lucu. sampai yang sholat subuh, jam biru. Setengah lima kan, anggap ves, setengah lima. Berarti subuh, nanti melatah SRN ada waktu, sak, jam setengah. Ada waktu bintang, sak, jam setengah. Lasa iki, maghrib, ikut besuruk. Geh yeah, magribun no? awak suruh. Kudu nih magribun di padanan subuh. Ono waktu sak jam setengah. namanya dia ini setuju. Entah eme gua bang tenan dia naik sak jam setengah. Mana dia nih nak santri jam itu ngamuk. Cung paling cepet setengah wulu perkara dia ini cara berpikir magrib di pada subuh. Yiku kau tulu isamsi ono waktu sak jam setengah jatai subuh. Kudu nih bak ter guru bisamsi sak jam setengah jatai. Makrul, jadi akhirnya santri ini nak azan di setengah itu, setengah walu. Nak jadi itu dah mau Nak Nauwala dawila wali anam seperapat leh perkara Perkarane. <laughs> nah, igu, igu ulama. Ya yes, semulane, ya yes, semacam macam ulama, macam macam. Ya sekian adat sing umum, sing penting orang ruwet yes, Tapi wow, as asolat khairun maudun asal as solat itu mesti naboh api. Yes, asal as solat itu mesti naboh api. Soal kefiyah macam-macam yang terakhir, yang masalah keviyah yang enggak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat? jawabannya sama syafi'i, na'am, boleh witir hanya satu rokaat kalau sekolah yang barisak, seringnya witir hanya satu rokaat ya, ada yang ada, ada gurunya, witir sejati, wahmi, witir apa? sejati kalau <laughs> <laughs> orang menganggung tolong rokaat, yang dua kan masalah kan? Nyicil ada nyicil apa? nyicil apa? witir jadi kalo takalikus kenapa nak witir si to, lagu ngaku witir model bio, wai wu ketoi ora sejati sejati kah witir nopo sitok. to, dahi wu saiti na osman wu sa pribe, terkenal so, wudaku buatan ate witir wai ko si to kai saroka tapi loh cota ko sing tiwo Quran ana hatam boleh ubrakan, <laughs> <laughs> jadi saroka hatam di Quran nopo mo hatam, jadi autaro pirok aten khotama fihel kur an jadi saroka tapi hatam Quran. Ibu Sinten, Sayyidina Sinten, Usman, alasan Imam Syafi'i, Nabi, tahu witir, nganggu telung roka, sorry Imam Syafi'i itu gak mungkin sing witir tetep sing gurih situ, mergosing loro tetep sholatun mustakil sholat sing sendi, Mane mulai maulai saniki sampe na, mulai solu sunatan maulai sholusunatan minal witirokata ini jam normal ya, sholat itu jam iya ya lahola <muluh> imam karena neh secara fikih nah bagaimana mungkin salat yang sudah disalami sudah disalami ya punya status kan salat saya gantung salat setelahnya lalu gunanya salam menutupin kok apa Wata mun sementara gusti ini masih ada. Ya disalami ku mau ke ngentut ya salate sah mau auratnya kebuka. Ya sah mergo wis Paham ya. Jadi salat itu ora jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya ape, bantah-bantahan salat ya ape, um bantah-bantahan barang ape. Tadi bangkit fanta-fanta ayundi niki ayun malah perkoroh kan, malam-malam marif fitnah. Ya. Ada fanta-fanta perkoroh nopo. ulama gitu macam-macam. Ini sing terakhir kalau terang lo tentang filosofi sholat. sing singaci, sikulos, sing seneng kulos, senajan tojungo iftitah yang buatan wajib. Tapi nanti kesempatan kedah dibocor, karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sakader terutama pas nabuh, inna sholati wa wamahyaya wa, wa lillahi robbil alamin Ita sholatku, ibadahku, matiku, ribku, namung kersane Allah atau namung kange Allah karena ini menjadi filosofi, sehingga ada sholat, mari ahli jannah jadi kita nak sholat, mesti ahli jannah wongkot aflah, teman-teman bejo, wis mesti bejani Samaan rasul sahabat disuluk hati mah, niku waswasi setan, buatana enten disuluk hati mah. Setan itu sekeliru, semua meden meden itu. Nah, setan percaya suluk hati ikon gawe suluk hati mah. Mulanya kulanggar buat disuluk hati mah, kemudian kau Tan setan nak panjang aku buat meden medeni suluk hati mah, yuk gawe ya aku benci suluk hati mah. Oh cuma meden medeni itu, dan kuya kita ada di pangeran, kuya diwira siap ada di pangeran, jurah pangeran kau, meden medennya aku. Jadi setan memang harus dididik, butuh diancam, paham ini malah nu keluar manusi kiai pemuja setan keluar seneng setan ngegoda ngingin ngeki air amos diselamat wong top top amos diselamat itu namanya memuji setan karena dia yang setan tu luar biasa setan ku tu buat preknom anggap gagal tan setan jk gue blog emkay meden medenia aku sulh khutimaku tetep sholat berarti gue gagal karena dini aku kepengen menusuk sesat tapi ya sesat mau no, air sama meden medeni jari kondang kok terima mo ngono ngono doa bedeknya ada ya, tingkat kegagalannya paham ya jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu kan berarti tingkat kegagalan ini setan lagi ada orang, setan gue sholat puluhan tahun digodoh, hilang ganyanya goblok nak wang gue sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan ke wong berarti berarti setaneh, mana kalo ong besetanuh, saya kita bawa aneh, ya melihat ini le ngono konfun rokok, ya kok gelem. misalnya di hebat kan buatan buron kusti taneh suar ko ternyata di ini tu suar iso kan, ya melihat le ini, ya wong wong lemai ngono kok bendo, tadinya setan kan lemah sekali kan, legu sota kaul ayam ketika ketika na inakai tes hiton ikanan apa, sebenarnya setan tuh dalam bahasa koran tuh doa sekali. Lemah sekali, tapi kita gitu sering muji, dia sering ngapok, sering muji, darah setan hebat, wong wali, wali, kadang dikudo kena, yeah, soal kena, akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir apa? akhir-akhir kena, akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir kena, akhir-akhir tapi kueja Islam, tapi siap melebu suar ko, kau nganti ko apa? Kape, sebur ya kue raga kan? Lano na ulama na tangi turu, gak tahajud, dia nangis, anggur kau gak tahajud nangis. Terus matur beb pangeran, gusti keeng enopo kulo oboten kasil tahajud. Be pengiran tinggi di ini, teng kitab alminanul kubro karangan imam saroni, kue ulama kok kopi Sing nurukna no kuwe sopo, Nggih Gusti. Sing maringi titangi sapa nggih jenengan. anggap ae kersaku, setan. Oh, wis no aku tahajud tenang wae kula longgola. Kula Sing malahnya kayak nak tangi radita tahajud giri do mohon paman bedino <laughs> <tuh> <tuh> jadi pe be nak berislam tu gak apa-apa berislam tu gampang jadi ya, kau itu urus yang keresaan no sopong gini kan kau itu kau tangis yang keresaan tu punya lalu sanggup aiku kafe keresaku ber paham gitu ya? terus nak tahajud hajud gitu hajud jadi keresannya pengiraan rata hajud gitu rata hajud di kafe keresannya apa nanti buatin mak maksiat mun say, nanti buatin apa? maksiat sihat. Mu ngandel gantil Inna solati wanusuki omah wa yaya, lah ini sing titik tekanan itu omah yaya. Nyetan misalnya. Urip niku kabe kersane, Allah carane mikir nyetan Tiang-tiang sing jaduk-jaduk mati nabi gika pundut, tiang-tiang soleh gika pundut, tiang-tiang dolim gika pundut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kabut hidup selamanya nyatanya domati mati, berarti urip uh, mati namun kersane terus misalnya saya berpikir lalu sudah jadi lemah carane tangi biye. lah ini yang penting, kalau akan tengah mengajikan kalau sederhana ngaji nu sering akhir-akhirnya sering sholat mau ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyanoko ambayina tugas ulama itu jelas no ayat ayatnya pengiran sampaian saya kita bedai sekarang sampaian anda hidup itu tahu alasannya nggak kenapa anda hidup ndak tahu kan kenapa kita masih hidup Enggak tahu kenapa anda wujud juga tidak tahu kita pernah ada ada tahu tahu ada juga nggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal ya saya bilang lagi lu setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang keling truk. Karena tidak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Mata kita hidup. Nah, dirakau, Lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu. Karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga. Dulu ya ada-ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup. Berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu. Karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan. Yang kita kira ada. Ada sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darane urip iku apa ya roh. Kuwi roh maknane urip apa. Ulama kabeh sing alim-alim darane urip iku apa ora mati ngono tok jabarane perkarane ra iso jelas no. Mulane ning Arab al hayat bidul mamad sing darane urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan coba Anda menjelaskan. Ku uripku sepape opo? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh nyempatnya di jantung ini-gini, -ini, uh, suara bisa dijelaskan Nah, ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan Kudu ini sebagai tangi songkok, kubur juga tidak bisa dijelaskan Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita Nanti tangi songko kubur, orang nganggo ikhtiar sama kan Sama-sama ada kesimpulan, lillahi robbil alamin Tapi manusia atas nama akal, sawangani hidup ini ada alasannya karena kita di, tangi, apa, di ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan, hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati, songkok kubur, terus tangi menah dianggap gak punya penyebab alasannya harus jadi lemah kok kalau ada menah itu caranya lah, zaman kue orang-orang jadi ada seorang lagi, caranya makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi sangkau kubur, riku mohal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab Ya, tanpa apa? sebab itu tidak tuh, aneh Nabi Adam sampai sampai ini jadi no. roh gentayangan bisa, kenapa? jadi utang, di kasus, di demenan aneh putih aneh wujud yang sekarang, karena wujud nanti neng orang masar, wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain malahnya Pangeran Didik bahwa hal atau alat insan hidup minat dahi lam yakun syi'am mazkuro. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sen sendiri. Malahnya setan dinyak Pangeran. Kalau di ini kok nyebas setan? Ma'ashtu khalqas samawati wal ardhi wala alkau'an fusihim. Wa ma kuntumut takhidal mudillina aduda setan kok buat diwak diwak nopo oh setan melok gawe langit bumi ora oh, opo setan gawe awa edw ora oh, umma setan gawe awa edw mesti dek nih milah berpenampilan ganteng gerduwe gilek ka bww gilek ka umma dek nih gawe awa edw milah jadinya nopo gant langit tiang sengpoon wusol nak roh setan nol bun wah berarti setan hebat nelayan engono juble milah engon rokok ujungnya nak hebat kan milah engon nopo suwargo Loni kok mun kersane pangeran setan dak kok nawang nak wong apik dak kok surga. ya diatur koy botol ngono kan. Artinya jika Anda bilang iki wis kersane pangeran setan dak kok berarti setan mo koyo botol koyo watu sing ditoto, sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Lam yakun sayam. Ana sing ra ngerti siapa-siapa terus wusul innasholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika Allah mboten enten tiang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Sebab bizalika umirtu wa ana nawaminal muslimin. Dan dengan keyakinan iki kita diperintah. jadi siji. Dadi donga iftitah senajan to wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan nobo, okay. gitu. Dulu dunia ini pun bar, urib juga yes, kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mungkin kadang dia mikir, aku nak es mati, bar mati, cuma gak kiamat kiamat tak kesubhan cah? Nanti ini ratusan lo no, tahun, misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak ama besa iki bintang ribu tahun. orang protes buat pangeran, terlambat gusti saya menyaksikan dunia karena tujuh ribu tahun yang lalu. Biasa ya, nih kan pun tahun noh tuh ya umurnya dunia sana nih muntahun SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu semua dihitung langit bumi itu 5.000 tahun dasa nih di tahun 2.000 sekitar 7.000 tahun padahal London singgramal umurnya ya. murid tahun jadi anak di utang-utang muntahnya beres, nih muntah-untah muntah-untah muntah muntah ini jari ini dari, eleng lengi kulos kurasi... won, sana contoh ilmu niki, mbon lazim diyakini tiang Islam, tapi sampean ulang-ulang, kadus sering ini, misalnya, kulon adalah sering ini itu eling, berarti wirip nih suar ku selawasi, selawasi ku mungkin, karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas, tapi punya daya tahan, atusan tahun. Pemuda nak coro discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah mereka bawa hitungan kontinua jari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal gomo nanggali bumi namun binten 5.000 tahun sebelum nopo masih masih, iya. Tapi nak coro omong ilmuan jutaan nopo, singhitung ya sopoh terus. Kapan nih terus? ndak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya matahari itu kan bahannya panas sekali ternyata allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun apalagi ngelola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya ada panas nggak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang di masa kan kena wahyuruhin udah anak keriting nggak kok putune kan gampang lu kalau mikir mau gampang itu misalnya buaya masyur, dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang harus kita anggil, misalnya kayak boyo, mati, ada anak-anak, anak-anak, Nabi Adam kan ngerti wong sitok di ketahanan sampai saiki. ini gonta ganti wong artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan? karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya? ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam ganti saiki kan masih kan? Gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam Ya Allah tidak beri suruh Mereka bisa beri rokok Allah tetap punya cara untuk bikin Apa? Bukan cara ini Tapi melihat Nabi Adam nganti tinduk sampeyan kan onok bukti Allah duwe cara mengabadik ada unsur Adam Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten. Ada Sama tidak oleh bantah tapi adam ibi abak kan pon kapundut, tetapi adam-adam yang sekarang sampai-sampain <tuh> ya, sampai saya ikuy, tetapi raroh sampai-sampain turunan di kobil lo boseng, <tuh> <tuh> raroh suka cemoaies, ah, ngomong cerita-cerita, cobil cerita, cerita. lo lahirin neng Suwargo, di rabe no bek labu da, sing lahirin bumi, labu da gua yalek gembront, habil lahirin neng bumi, rapat tingganteng di rabe no iklima sing wayu, lahiran Suwargo jadi Kobil tidak terima, tidak oh, aku sangat ganteng, tidak ada Nggak no? karena saya ingin ada cahaya ganteng, tidak ada no cahaya yang terima, koyo Kobil nah tapi nggak pikirannya Nabi Hadam, tidak no ada yang ada silang, ben sedengan. sedangkan karena kalau untuk elek kan malah musibah kan seakan-akan akhir, ada dosa tapi cahaya double-double misalnya keriting untuk keriting, cahaya untuk ela fokir untuk fokir kan Yo ya memperparah toh, coro karam. Elen to nggih. Cara kulo encen haram, elek rabi cara kulo haram. Sak e anak e kan ora apa-apa cujup. Elek banget lho, ora trima elek nopo. Elek nopo? Banget. Udah dicritakan ngoten, walasil akhire tukaran. Wergor Kobil gak terima. Pas tukaran dipisan Nabi Adam. Angger sing takon rupe sukses berarti ikhtiyari bener. Ayo ya, mau pop habil nyembleh wedhus sing Kobil seneng buah buah Malah ini seneng buah-buahan itu untuk masalah dianggap simbolnya wong-wong sing -wong seneng mapan. Malah ini yang marah di buah-buahan agak-agak cukup gedang sitor, besok kates net sitor. semua buah-buahan wanton. Kegurir sih kurban ini sinter kobil. Tapi sih melarat teman-teman jauh keliru di si habil solai. Keguomai sih penuh daging. Pahmi perkara ini kurban ini ora pitik mgo bedi gasan pitik nuh dadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buaya mangan pitik perkaraane wong ku lakokane kaya sing dip ya repot ta ngono terus repot ya repot lah ngono terus repot berarti asem mun sere mangan welut tak mbulung berlebihan toreko dong. napa terlebih aneh ya, biasa mah aku fanatik gitu ya sen. tapi kalian kulo rasa neng mangan jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak kulo rapati seneng nembok mangan balasnya akhirnya kobil korbannya gak diterima habil diterima terus semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil matenya habil jadi makanya konflik widuraan konflik tertua mental membunuh yo ya, mental ter pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Enak onong tukaran kira saga boy. itu tradisi terlama, yes, Tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo islame, Irak, Syria kok bentrok, bentrok. itu tradisi ter terlama. Dumih beduan di ruang itu karan tradisi terlambat biasa, jadi kiasa mama, nuri pun demok biasa. Kabeh kejadian yang terjadi, wa inna solati, wa nusuki, wa mahaya, wa mama tirilahiro pilaalik. Macam-macam ya, na, yang nak ngarteno tasawwur ngariteno, kabehu kersane Allah. Nanti yang vake ngarteno semua ibadah kita di eklastno orang gula imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge. Allah. cuma teori fakir ini ada kelemahnya, kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang menganggung hidayatnya pangeran iso zakat yang menganggung pangeran Kok kita yang merasa zakat itu pangeran itu pangeran sing bener benar itu teori tasawwab kita iso sudah kaya kersani pangeran sing kita sudah kona, pangeran itu pangeran berarti lillahi Nah, jadi taala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih buatan kesannya kita yang berbuat, lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang bener-bener lillahi robbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng gear tuh nak aku alhamdulillah berzakan. Al, muni, al, ku, aku, kan muni aku, aku Alhamdulillah berzaka itu kan jelas-jelas. Muni aku yang rosodiknya pelaku. Nih muni Alhamdulillah kersane abwah ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa yang mendingo? Aku Alhamdulillah bersolat. Yo pamer nak aku bersolat. Tapi yo ngaco ni, nah, nih nak kape kersane? Abwah, lanak kersane Allah ini pamer yu, apa? Nih kan itu jelas-jelas. Ya tapi itu apa? Mending abwah aku Alhamdulillah bersolat itu yo bahasa gak jelas, yo gak jelas juga bahasa itu, tapi spendo. Faham gila nggak, nggak. niku. Ini yang keempat ulah ceritani hika yaitu solat Saya baca di beberapa kitab. Sayidina Umar niku dipanah. Panah niku wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik apa? Sakit-sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayidina Umar kondo. Ngkok tarik pas aku solat. Gue aku naik salat lali lan pas beliau sholat ditarik juga ubah blas ditakoki kok jenengan ora krasa blas ora moso aku nengar ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kuwi kan dadi aneh tapi alhamdulillah kue krasa sing aneh ya kowe suwan pangeran kok roh ono wong liwat ya roh. <laughs> Jadi bisa ditinau maru dadi kusus e maru nganti dipanah ditarik wa kangelan lara pesan eh, kau aku tarik, pas pas sholat Mulane orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergo pembunuh roh paling lengah pas sholat Umar dipateni pas sholat aku yakin, uang nakal matahin dulu pas sholat reksa, yakin, aku yakin pelenggani yang ada semasa sholat tetap siaga ya itu sirihnya, kenapa Umar dipateni? pas sholat, ke musuhnya ku ngerti sohabat tuh paling lali nak pas sholat sehidina alih kabundu itu gak pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwes canggih, luwes kenapa? canggih wah tetep, wah tetep konangan sholatnya paling andis, konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha, <laughs> jadi justru aku nunjuk hebatnya si idina Umar Bos ngerti dalam bahaya tetap sholat. Tak sekali sholat dia yang pengiran tenanan. Bukan roh blas. Syedina si Utsman dia pas direskuran. Bayar rata-rata ulama dulu begitu. Manusuku mas suruh. Syed Ali Zainal Abidin pas dia sholat belander ceblok sampai bajunya sobek. Omah kobong roh. di neraroh. Ditulung siapa saja nggak tahu. Ya dia akan asik bepengiran. Mosok jadine. Mosok aku pas madep pengiran dia yang Nah, tapi kita-kita serai so kan bayang do solat-solat kayak kelas ngeliat Nak kaji Nabi Muhammad soft paling gurih niku Yasmau azizu satri ka azizil mirjal Nabi nak solat niku singgurin niku ngerti dentuman dadanya Nabi sange wedine nene pangeran katos banyu seng umum. Kaanahuhusyaaleh sampai Nabi mah pingsan sangking wedine pangeran. Ini disebut tak min hujulu tuh ladina eksona nuk jadi Allah udah selah sana hati si kita apa, muta syabiah, masa niatak nesai, rumin hujulu tuh lagi naksah orang makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat, karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa, mereka butuh kesemperan, dalam alhamdulillah kita kita kan sholat biasa saja, buat dia yo, yo koplia yoke, bati yoke, sholat yoke, tapi <laughs> nah, itu orang dipateri, buang raih so, <noise> enggak, tetap berah, tetap lah, orang ngerasa ini krumu, parah parah, solatnya alani parah parah, solatir yen poro sohab patu luar biasa, sampai wong wong kafir nak ape nyerang sampai ono solat hawf, ihu sampai orang kafir sepakat, kok nak nyerang muhammad, ihu pas nopo, solat sampai akhirnya obong ga we ruh soh wonton solat hawf, solat di mana separuh soh jo musuh merko. Nabiul Nasrulah tu lali, Sahabat Nasrulah dila. Akhirnya gini gua dalam sistem keamanan jadi kelemahan si Sahabat gini gua akhirnya Umar sholat di depan umum lu, lu di depan umum. Kok isolasi kabe? Mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa yang gue tengi singsof awal dua. Nih lali kabe. Lo nggih Imam gua ngarep Nih wah bulu lu almajusi gua soliwat. Yo nganti do Umar yo selamat muncul sholat kabe. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Oh kena songgure siji to sih. <gulis> Nyak-nyak mecet songgure to sih salat omong ya tenang sih. Lha <gulis> kuwi sanggepe bar kae pangeran alhamdulillah. Dadi Umar ku tengar, arep, paham nggih? Abu Lolo maju. Aman, mergo sing sing salat rasader ku kabeh ora kok Umar tok. Lha mbok Umar ngoten liane mboten nak kecekel tengguri to. hebat Sidinali malah lucu mana, no ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas dan itu saya tiru Dawi Sidinali, jassas jassas itu ya orang mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh Anda, ndak mbok mbok usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga Anda di rumah Sidinali jawab hisni ajali jadi masyur Sidinali menghentikan yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya Begitu juga aku nak rawai nak rawa mati Itu wong niat mati ini aku yuraiso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis Tapi nak angin-angan bener. Sama dulu lagi, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu Mati ini yuk ngomah kok pas ketembak musuh Padahal seorang puri paper, perang Khalid bin Walid, niku sohabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir, mimpin panglima sing panglima kafir ngelawan perang Nabi perang Uhud itu panglima sih nah? tuh Khalid. Zaman kafir yuragan nih dipakai nih Islam, zaman Islam bedino perang, yuragan nih dipakai nih kafir pas mati matiin kamar nuang isdin nangis takut kok ibu tune lho jenengan niku ashabun nabi pe mati kok nangis Cung, aku ora nangis perkara pe mati wong aku perang semangat ben mati sahid kok malah mati ning kamar jadi <laughs> <laughs> nang nangis nek aku wiri wiri pe kanca-kancaku sing mati neng bedan perang Wah, aku perang semangat ben mati malah kok mate kamar Luiku ajal maksudnya iki cerita iku ajal hisni ajali Seng jadi pengawalku yo, ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam ini ku, putune udah sering lebokna diri jine neng gulune Mbah baye Mereka tipak panah, saking jerone panah. Jadi Khalid bin Walid labine dibuka, delok lah gegerku. Mabe narum hati tonen, wabe nasifin ku sampai sabi natona. sekitar pitung bolol luka. lho ini kok is orang mati neng kayak ini ku piye? ndak artinya bener Syedina Ali, Saidina Ali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut Nabi perang terus siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning Abi Marhab teng Khobar teng Badar nggak tahu mati malah Saidina Ali dikutipin baca di mati, jenah nanti dibunuh jadi sing mata aku itu ramong wong aja aku jadi aku usah kawal tenang akhirnya subuh itu di pateni sinten Abdurrahman bin Muljim diangkowi Ya, tapi saya tinalik keyakinan ini ku aja. Saya tinalik gue lucu tenan. Ketika di pas dibacok pertama kena pupune nopo ngi sore ini cerita, aku ramatih, akbaroni kholili, anlimit tu yudrobu ala jumjumatih ada aja. Aku tika dani kajinapi matiku dibacok dasku, kau orang kena ikuku. Jadi saya tinalik gue lucu. Pas dalam keadaan gue tu no, jagoan. Umur esman cerewong parak pangeran serak leitikias. Uh, orang so, cowok nak iku mati. Waktu tika dani Nabi matiku ibu. Iya, kena sirahku jadi. Kayak Syedina Usman, malah-alah manggil lu lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarid, jelas mau bunuh. Ada Syed Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Syed Hasan, anaknya Syedina Ali, ada banyak sahabat Syedina Usman di rumah baca Quran. Sekitar carosan ini, sekitar duhur, duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarid, anda keluar dari belakang atau kita-kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jare Syekhidina Usman, ora. Aku iki poso. Ya. Poso wae, poso sunan. Terus jare ngomongane kan janggal, ketika ngendikane wali kok aneh. Hubungane napa poso mbek dikepung ngene. Mau Nabi iku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Usman Satufti Rumai Man Enggak kue bukam be aku, dan nabi oleh ketika dia lucu kan, enggak buka bukam, jadi artinya enggak iki aku mati pas maghrib mong nabi tidak buka bareng, lo tuh lo tuh tebal, ya hanya beliau tidak melakukan perlawanan sekaput, jadi gue sohabat sohabat mereka mereka biasa tertanam inna salati. Wanusuki, lu wa suki, wah mamati, <laughs> kue urip, yura roh sebabai, saya kisah mantan tak takoki. kena opo umur omong anti batang pulau tahun kue roh sebabai, wah rah roh kan, anut dokter jogteranud wong wong, kita hidup karena kita sehat, kalau anda sehat terus hidup, kenapa anda menentukan durasinya, kesehatan begini, itu bertahannya, berapa iya, kan yura iso jelas dong, uang kerja sehat, hijau urip, omongan kok ngono, sebab <laughs> apa ya, setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan, puluh tahun, ada yang empat puluh. Jadi walhasil kita urip yuraros sebabeh, kita mati yuraros sebabeh. Namung roh kabehku lillahi, rabbil alamin. La sari kala. Mulanya ketika ulama ulama, urip iku wes ibadah. Meregok kue dah no ngerti, nah iku kersani oh, kue mati yu wes ibadah. Angger kowe rida, merga nunjuk no, kue percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa Tapi nek urip pemprotes sebe Allah mati mu protes, kue termasuk wong sing dihitapi Allah, koyo jeng mngerakno aku, ojo manggon langit bumi ku, malam yartubikodi walam yasfir ala balai falyat tuban siwai wal yakhruj min tahti ardi Wah samai, jadi Wong sekeras setuju keputusanku nanti kandai Pangeran, aja nganggep aku Pangeran, aja manggon bumi ku, ojo manggon langit ku, aloroh manggon membangun diusir Presiden iso ngomong, bumi neso boh ngusir ngusir, bodoh ramelok gawe ne lah diusir Pangeran, bar temanoh, sumain aku mengkono wisata Malaysia kape, baca dalikasau saya mengkono mengkono kape, aku lama itu naya aku mati kape. Sau seurep mati. Yo bolak balik nunjuk no kamu tidak uh, siapa siapa. Seorang Amerika top <Krpp> yo mati. Petinju sencong yo mati. Para pembunuh yo no mati. Coba Abu Bakar apa dia ngoten? Ya bapak keren tak udang dokter ngobain jangan mari. Takkan Abu Bakar lah dokter mati tawa racun sebenarnya mati ya semoga doa. Jaya repot. Malah Abu Bakar atau Bib Amrodi dokter malah lor. Tapi yo coba tiru, ni urama kok, ada takuan-takuan kok ini Kalau udang no dokter, lah dokter itu semati torajung, takuan ini. Dia mati, bah, Yuspo doa itu. Lalu rasa udang, mau sok nambah nih uang nolak mati kok mati? di ini apa ya, mati? Tapi kan gue mengono, yo dokter gak pa? yes yes ini aku mengkono di saat demi sura KP pada daliga sausemu mengkono mengkono iki urip iku lama itu nayo ya mati kabeh sumaina kumong kono li sak temene sira kabeh kiamat ing dening kiamat tupa sunah iku den tangekno kabeh li hisab hisab bakal diazai ilan piwales Walakot kolak nene teman-teman gawe soping sulfaqakum sak dewe sira kabeh sap atoro iko ing pitu pira-pira dalan sama-samawatin pitu pira langit utai toro iku jam mutorikatin jam alafatorik li anaha karena saat temene langit uta li anah sama iku turu turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat Wama kunalan orang, -orang kito anil anilholki sanging gawe tahhta, anil anilholki sanging penciptaan, tu isi ne makhluk tahtaha kang i sama iku ho filina iku lali kape. Aku iku gawe dunia sa isi nema macam-macam, mu ratau lali sistemnya sa riskine sa macam-macam ratau lali. Mulai Nabi Musa ke tangklat be pangeran, gusti. Kulon iku kepen tangklat be jenengan, Ndak jenengan tenang kayak keiriskiung sa dunia. Carane piye cer? Terus balasin nabi Musa kon nudo watu, watu diduduk u, pecah kon nudo meneh pecah meneh kon nudo meneh pecah meneh sampai beng pito tengah-tengah pecahan terakhir wonok kewan uget-uget lemah neng kon egu yo ya mangan yo ya de anak pucu yo ya damai jadi nabi Musa yang ampeka ane piye manga terjadi kondi terus jadi pengiran ngerti toh sagu ye ya yo aku ralali mulanya yo ya sodia anak turun jadi kewan sini juru watu ni yo ya anak tu. Makanya kalau nanti jadi topas ngaji hikam jenging ini kita kita korup ketemu pangeran jengben. Niku Dawe Syidin Ali Dawe sahabat semua sahabat nanti Dawe niku. Laukusi falgota mastat tu yakinan. Semua masyur itu, semuasur roda wiku syidin ali. Umbo masuk benis kiamat. Aku roh langit bumi roh malaikat imanku gak tambah. Jadi syidin ali sanggeng ini cara ilmu. Nah, kok kain tambah sudi. Misalnya gak, kalau nyontok nonge ini nyata. Misalnya Jingben kalau mati, si Tinali Jingben kapundut sudah. <tuk> Jari sahabat agi guyunan ini. Misalnya malaikat neng langit, nyeritakno kekuasaanee Allah neng langit itu ono zabarjet, wah hebatie pol zabarjet, ono marmer rupane biru, ono giok, wah, wah langit itu uh, hebat ajaib, kau nong neng bumi guono, kalau langit itu terkenal guane zabarjat, guane zamrud, guane ferus, guane batu-batu mulia. jadi sahabat, ini sahabat saya Tinali. Lha iki ku nunjuk nopo, itu ditakoki ku nunjuk nopo? Nunjukna kekuasaane opo? Diti nali crita, neng bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ku nyamuk. wiku cuwili ana bolongane, ya mateng, Ya ana ususe. Ususe yo ana kumane. Wah iki serai ora iso ana wong gawe. Mestika kuwasane Allah. Akhirnya malaikate manung mandu iku ya aneh juga iku ya juga. Wah jadi setiap cerita hebat neng alam malakut neng alam laket yu iso di hebat neng alam bumi karena malaikat yu rai song bayang gawe nyamuk rai song bayang gawe cacing leu nyamuk yu selingkuh kan yu ona alat kelamin yang bodu cili ayo alat kelaminnya yu ono urate ayo misalnya Iku berapa riburan puran gak urate gajah kam gampang, urate nopo nyamuk yu meteng engkau doke yu ono pori pori neng jeruk oleh gawe ku Lho misalnya kebik malaikat cocokan ngono malaikat itu mesti gawe. Padho aneh kan. Mulane aku yo ora kepengin ngalam ala aku dadi sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane karo aku kepengin dadi Abu Yazid Al-Busami mutar-mutar ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tapi pikir orang ana gunane. Merga munggah ning langit yo ya delok kekuasaannya. Allah ning bumi yo ya delok kekuasaannya, ya mulai dari tina ali, lakuk ada itu alam malakut imanku yura tambah, nono sahabat aku lemasu tira babi yang tabar nake, darah bodua eka ya. pew keleran rohmati, allah kekuasaan ni, allah bodu terang mati kesimpulannya, ayo si toh inabu halakuli saing, jari tina ali, melani sifal fal goto, mastatu yakinan, bodunya dibuka keyakinanku yakinanku yura tambah, lewis disebut yata nas amru bina hunna di taalamu annabwah ala kulli shay'in qadir wa annabwah qatahato bikulli shay'in ilman dadi Allahul ladzi khalaq nawas awas sing langit bumi terus wa minal ardina nawas terus ya tanazzalul amru sak terusin makane sampean dadi menungso sekali-kali pede imanmu wis malaikat maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok aja ipe alam malakut Kue kudune yo bangga ndelok aja ipe alam bu tapi koyok goblok delok nyamuk iku buang anggap problem itu Anger nyokot, mbok ceblek, mbok nyokot. Tambah nyamuk mangkel. Wong tak duduhno ayat kok dicebleki lha <laughs> yo. Mulane nyamuk nyokot wali rapati rapati minat. Perkarane dek. iku iso dadi ayat Tapi nyokot kue semangat. Perkarane iki tak duduhno kok malah gak paham. Lha <laughs> <laughs> disebut innahu hal Ayo dripa masalam ma apa udo tanfama wajen kulo bayang nongot ini woi sah usah dui nyowo lah misalnya pemahat patung ma bun nah contoh gampang pemahat patung woi usah usah sah nyowo uang kon gay patung gajah guci sing sanggup paling banter butuh watu gede saiki kon gawe patungnya nyamuk seukuran nyamuk woi sah buat sekolah yang Amerika Inggris nte no sekolah yang nah iso patung nyamuk woi sah rausah nyowo mulai nih pangeran gawe ayati pangeran uraga jaseng gue patung gajah iso gampang butuh waktu gede gue patungnya rasanya, tapi kan gue patung nyamuk nganti muwati mati nggak teknologi paling canggih. Balikku Yono telale telalene, kudu bolong bi. Tapi mulai nih pangeran nunjuk no, awalku raisen gawe contohnya perkarane yo nunjuk no ajip kekuasaan. Lagu si ngapain digosipin ali cocokan bik malaikat jibril rencana nih fahmi. Nah detne nyontok no ajip eh, malam malaku. Detne apa nyontok no no nyamuk. Fahmi apa nyontok no no po nyamuk. No po? nyamuk. Nah, Nabi musa ya orang kurang pasal. Nyuwir ini di kenangan nyontok no no po uang nah. kewan si manganding jeruwat itu. Am kita gitu. melani niki ajaib pangeran. Melaini Nabi Sulaiman jadi rojo gede. Nanti dites mau perkoros semut. Nabi Sulaiman itu duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah. Ternyata ono konvoy semut. Nopo konvoy semut. Tigo pangeran ngukur tingkat kearifanis Sulaiman. Ternyata si ketua semut itu ngomong noning anak buai Kolat namlatu ya, yuranam lut hulu masakinakum layah timan nakum Sulaimanu nabo wajunudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman apeliwat, tujuh sampai kita tidak tidak jarane Sulaiman, terus Sulaiman garoh. Wah Sulaiman rada tersinggung mendek Nabi darah ini nabo garoh. Melainkan fatapes sama doh hikam engkau lihat dari dari Sulaiman. Semutai bijak ke penyelamat anak buaya. Rata idaiku, dah aku. Masuk aku seng nabi. apa? bijak, akhirnya Sulaiman introksi. hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih. Pindah. Jadi nggak sesuai prosedur awal. Pindah. Akhirnya barang pindah niku semutai maturun. Berarti Sulaimanu nabi tenan. Mikir apa? Keselamatannya apa? Semut. Akhirnya ketua semut niku nader. Nak nabi tenan tak hadiah di tombo. Niku semua tu bentuk nyolong bobotnya di raro, pokoknya jauh gula sih tok satu biji gula, niku disewakno nabi sinton, niku disambut bae nabi sulaiman, perkaraannya hadiah, satu biji gula, dan niku bareng bading, nyukanin niku semua teh menek, menek ngantos tok ilate nabi sinton, sulaiman, terus di dahar nabi sulaiman, bae nangis, semua tu rahmatur, pokoknya, niku sulaiman, jadi tau menghormati hadiah ini po. Nabi ini Nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nah ini nyeplek, Nabi ini nyemplak, nopo berarti gak Nabi. Nah saya kiai ayu, gak salam Siti sidir apa tiditelo. Kulo ini gue ku sering didik bujuk kulo ini kisah nyata sampean Samaan gue dunrimong niki. Kalo terpaksa jadi tamu berko GI tiba. Kalo kadang undangan, tapi di GI tiang dua sepuluh euro. Kadang ntiang kan sebagian daerah, punya baik salam templat baik kiai aku dua kasepuluh euro. Ini gue ku sering kulo tombas beras. Dek duwe iki kudu bok pangan anak anakku joko ben ras sombong iki duwe iki oleh wong melarat jadi nak duit gedhe gue jihad nak duit cilik gue ngilangi sombong kudu bok pangan beneleng sebagian dagingnya anak anakku jika wong melarat lu kudu eleng cocok pepen untuk salam dan belak sak juta terus lali sing limang ewi limang ewi gue sudah tidak keng ben gue nak kita tahu duwe daging sing tumbuh songko sodako iwang nobo melarat dasing duit gedhe gue jihad Yo ya penting, kalau nak duit cilik, orang nak gue cihat entah dalan paham gitu. Menurut aku tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu belkes ngutur raja raiu kurangnya gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok sih, berarti gak raja, raja. Tapi nak orasi lo berarti deh nabi. Nah, Sulaiman itu nabi Sulaiman yo nabi meliti, nanti nabi rotor rotor, nabi rojo dia, Bel kesunu emas pun girang Mas itu diadai corong mereka diadai ada sing sayi ngatakan dibingkis Baru dibingkis sih diadain yang, di di diadai yang petis wape. Jadi dakok duri nopo kuda, tidak dakok duri kereta kereta kuda. Pokoknya posisi mas itu begitu mulia Nabi Sulaiman ujung Nabi Rojo, jong, glodokan jaran itu gawe komas. Terus gond-gond sampah yuk ya gawe Mas. Glodokane jaran yuk, no, cara mereka gini, ada jaran dulu. Tandangnya jaran. Barang utusan ini belkes emas mas ning kereta keretaaniku begitu terhormat dikei pita tiapa. Di, roh emas neng goni Sulaiman dikei glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan si gawdia. <laughs> Layo barang muli barang muliannya gini gini. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas neng gini dikei. Ada apa? Jaran. Semua meriang, muli lemes Waduh. Malani dan Nabi Sulaiman mengatakan nang nya irji ilaihim fala na tiandahum bi junudill la Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumi dunani bimal fama atan yaw wa khairum mimma atakum balantum antum bihadiyatikum tafrakhun Lha ulam goblok. Iku sapa gawopo, Mas? Ulam goblok, Mas kok mbok mulia nganti ngono, mbok angkat neng kereta, mbok bungkus. Mas ning kene iku digawe glodhokan apa jaran? Kue emas masih senang, es kau mulai aku rano guna nih mas, boleh guna nabi sulaiman. untuk emas pirang-pirang deh nolak tapi untuk hadiah semut, satu biji gula ditompok, marhaban jadi <hesitation> Nabi sulaiman lucu nih menangani rak nanya buat tiru nih, deh ini uang gerezo, uang gerezo, uang gerezo, uang gerezo, uang gerezo, uang gerezo, uang gerezo, uang uang gerezo, uang jamaah, terus gerezo, uang tak kau miskin yujalisu miskinan aku yom larat kau aku wes bodom larat ya jagungan lebih ya gini padahal si tidak jawabannya orang tuanya nyanyi pelaratan apa nih tunggu <laughs> <guluh> nyata merampat tapi nabi sulaiman seneng nih menikun yujalisu miskinan ayo dong bodom larat ya jagung ikut nabi sulaiman jadi jangan kira di bawah kemuan sulaimanku tawa tuh esak boleh jadi miskin yujalisu no miskinan ayo bodom larat ya udah jagungan dia terjagungan Kanan Denny ngerti, KPU dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Denny tahu kita mantap, orang melek, DWE plus. Lagi toh DWE, tolong bolos juta, tak ambil lihat. Tengok melihatnya beli hitam, ngerokong ngerosong wae, ya lah, ibu ngerokong indah sholat, di waduh Sugi, wamahaya ya, wamamati, di lahir, wabil Nabi Nuh, Sulaiman ngonton, Giwano pengaruh, weng, dia tetap tawaduk sampai sangking tawaduin mempertimbangkan keselamatan yang nope sem, ada surat namel surat novo, jadi nak saya iyo no tokoh-tokoh sing nyelamat no kewan itu, saya iki di no kewan-kewan kekewan-kekewan langkas larang-larang, Suleiman klasik kiat menyelamatkan nopo semut, terang-terang tuh tadi lagi LSM-LSM sing kiat menyelamatkan nopo semut, kag tanggung-tanggung, ngumpul sako monarki. Eleng eleng ngomongin dosis itu nabi, laukku sifal koto mustatuh yakinan. Tadi kau nak delok ayate pangeran, rausah yang ngatain ini delok langit sapi itu. Peh delok semut, delok nyamuk, iku pes nunjuk no ayatnya nabo pangeran. Nanti dosis itu nabi, aku rafutah melakuk melakuk melaku, neng langit. Mau aku tiap dino yoro ayatnya kekuasaannya nabo. Aboi oh, laukku sifal koto mustatuh nabo yakinan. Wamaku nalang orang nosobok itu ane kholki sangi makhluk, sangking makhluk opo aye tahta hah kangkang insore sama ikukoh vilina kula likape, aku raba kala li makhluk sing wis kadung tak gawe cek neng insore bumi cek neng diwe, antas kutai gugur kuropos sama ale mengatasi makhluk fatuh likah omong kong sama eng makhluk, balnum siku hepe li ingsun. no ing mana neng ngeker yang ngendale neng sun he sama ke ayati wahim siku sama an alal ardi ila fitni, wan zalam na sama ma ambikote Thank you.